Belajar menjahit untuk hari kelima Nah itu kita belajar tentang Pola lengan panjang dan pola lengan pendek Nah di disini dalam membuat pola lengan panjang Dan pola lengan pendek itu Dia ada ukuran dan rumusnya juga Nah di sini e, rumusnya itu Dia sedikit berbeda dengan pola dasar lengan Nah jadi kalau dalam kalau kalian ingin menjahit baju itu, kalian harus menggunakan pola lengan panjang atau pola lengan pendek ini. Nah, perhatikan di sini: ukuran panjang lengan atas 15 cm, panjang lengan siku 27 cm, panjang lengan bawah 54 cm, atau pendek 20 cm. Lingkar lengan. 44 cm lebar lengan atau lubang lengan lebar lengan atas 36 cm lebar lengan siku 32 cm lebar lengan bawah 26 cm atau pendek 30 cm nah, untuk rumus lengan pendek, nah ini namanya rumus lengan pendek, nah kalau ini rumus lengan panjang nah di sini dia dalam membuat pola lengan itu dia kanan ataupun kiri itu sama, ataupun depan belakang itu sama. Nah, jadi makanya di sini digambar satu, satu, satu. Nah, setelah itu kita lihat dulu untuk rumusnya. Rumus lengan pendek, ukurannya di sini. Nah, di sini ukurannya panjang lengan 20 cm, lingkar lengan 44 cm, lebar lengan 30 cm, atau yang disebut dengan lubang lengan. Nah, setelah kalian sudah mengetahui untuk ukuran Rumus lengan pendek kita masuk ke rumusnya. Nah, di disini rumusnya: a ke b sama dengan panjang lengan, a ke c lingkar lengan dibagi dua dikurang tiga cm. b ke f lingkar lengan dibagi dua lebar lengan dibagi dua, a e dibagi tiga. a ke e itu dibagi tiga atau sama dengan lingkar lengan dibagi dua. Dibagi dua dulu, dan dapat hasilnya baru dibagi 3 cm. Nah, tadi ini kelewatan ya? Nah, tadi kita, uh, saya ulangin ya: a ke b panjang lengan, a ke c lingkar lengan dibagi dua dikurang tiga cm. Nah, kita lanjut yang ke langsung ke sini: c ke e le lingkar lengan dibagi 4 b ke f lebar lengan. Dibagi 2. A ke e sama A ke l e dibagi tiga, Atau sama dengan lingkar lengan. Dibagi dua dulu. Udah dapat hasilnya baru dibagi tiga lagi. B ke B1. Sama dengan 19 cm. F ke B1. Sama dengan 3 cm. Nah setelah kalian sudah mengetahui rumusnya. Jangan lupa dicatat. Setelah itu kita membuat untuk pola lengan pendek. Nah, pola lengan pendek ini tadi kan kita lihat rumusnya a ke b panjang lengan. Berarti panjang lengannya di sini berapa? Panjang lengannya 20 cm. Jadi a a ke b itu 20 cm. Nah, kita ukur masih sama dengan menggunakan penggaris ini. Nah, kita ukur titik a ke titik b itu 20 cm. Jangan lupa dikasih titik. Jangan lupa dikasih titik bahwa ini titik a, ini titik b. Nah, setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini. Nah, sesudah digaris kita masuk ke rumus selanjutnya. A kecil lingkar lengan dibagi dua dikurang 3 cm. Nah, ya. A kecil lingkar, lingkar lengannya ini berapa? Nah, di sini lingkar lengannya itu 44 cm. Nah, berarti 44 cm dibagi 2 Mama, mana? 44 cm dibagi 2 itu hasilnya 22 22 dikurang 3 itu hasilnya 19 nah, jadi A ke C itu 19 nah kita lihat A ke C itu 19 nah 19 ya A ke C 19 nah kasih titik nah kalian garis putus-putus dengan -putus menggunakan penggaris ini garis putus-putus Nah. Setelah sudah kalian garis, kita lanjut ke rumus selanjutnya. ini kan tadi A ke C langsung kita ke sini. C ke O e, C ke E Lingkar lengan dibagi 4. Nah, lingkar lengannya ini berapa? Lingkar lengannya 44. 44 dibagi dibagi 4 itu berapa? Hasilnya 11. Nah, jadi C ke E ini 11. C ke E, 11 nah, 11 ya nah, bawah ini titik E nah, setelah itu, kalian garis menggunakan penggaris ini, tapi garisnya itu putus-putus nah, C ke E nah, setelah itu, kita lanjut setelah C ke E B ke F sama dengan lebar lengan dibagi dua, B ke F, lebar lengan lebar lengannya ini 30, 30 dibagi 30 dibagi 2 itu 15 nah jadi B ke F itu 15 nah 15 ya nah jangan lupa dikasih titik bahwa titiknya itu titik F setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini kalian garis nah setelah kalian sudah garis kita lanjut ke rumus selanjutnya A ke E itu dibagi 3 nah kita langsung saja di sini. A ke e nah berarti kita ukur dari sini. A ke e nah lihat. A ke e itu 19. 19 dibagi 3 itu dapat 6, lebih. Nah, jadi di sini eh uh, dibagi 3 kan? A ke e itu dibagi 3, 19. Tadi ya. 19 dibagi 3 itu saya di sini dapatkan Enam koma nah jadi dalam mengukurnya ini saya paskan nama sini, 6 di sini enam titik, di sini dari titik ini lagi ke depannya itu enam, nah titik depannya itu enam titik, nah baru yang sisanya itu boleh lebihnya itu yang di belakang, nah jadi ketujuh dia, nah jadi ketujuh, nah jadi sini 6, 6, ini lebih yang lebihnya, berarti 7 nah, setelah itu kalian setelah itu, kita lanjut lagi setelah itu uh, jangan lupa digaris dulu, dari titik o e lurus ke depan itu nah, kita kita garis dulu ataupun sebelum kalian mengukur titik-titiknya itu, kalian garis aja dulu nggak papa kalian garis aja dulu baru kalian mengukur titik-titiknya nah kalian garis nah, kalian garis baru kita lanjut kita lanjut B ke B1 nah B ke B1 kita lihat B ini kan B nih B ke B1 itu 19 cm nah kita ukur lagi B ke B1 itu 19 cm nah 19 cm kasih titik bawah ini titik B1 Nah kalian kasih titik aja di sini titik B1 Nah setelah itu F ke B1 sama dengan 3 cm Nah kalau kalian benar mengukurnya bawah ini pasti 3 cm nah berarti benar kalian mengukurnya ini 3 cm Nah F ke B1 sama dengan 3 cm nah setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini F ke E itu digaris garis garis nah setelah itu A ke E kalian garis garis biasa jangan putus-putus A ke E nah setelah itu uh, kalian yang tadi titik-titik itu kalian garis tapi garisnya itu secara putus nah putus secara putus secara putus garisnya nah setelah itu dari titik ini ke titik ini itu naik 2 cm naik 2 cm nah kalian kasih titik nah setelah itu kalian garis lagi menggunakan penggaris ini ataupun dengan menggunakan penggaris ini juga boleh nah kalian ga kalian gambarnya itu menghubungkan titiknya itu nah dari sini nah kalian garis ketemukan titiknya sudah nah kalian ketemukan lagi di sini dengan titik di sini dari titik sini itu kalian garis nah setelah kalian sudah garis dari titik yang ini tadi ketemu di titik ini nah ini ini dari dari garis yang ini tadi dari a ke E itu turun 0,5 nah di sini turunnya itu 0,5 sikit aja dia turunnya nah 0,5 dikasih titik nah ini namanya titiknya kasih titik nah setelah itu kalian hubungkan kalian hubungkan dari titik ini tadi, nah kalian hubungkan ke titik ini, nah setelah itu, setelah itu hubungkan lagi dari titik ini ke titik O. Ini titik O ya, nah ini titik O. Nah, sudah jadi, nah tinggal kalian pertegas lagi. Kalian ikuti yang tadi mendoakan yang garis set, set dah, sudah jadi. Nah, ini untuk rumus lengan pendek. Nah kalau untuk rumus lengan panjang, ini kita lihat lagi. Setelah kalian sudah mengetahui ukurannya, ukurannya ini sama dengan untuk rumus lengan pendek, ukurannya sama. Panjang lengan 20 cm, lingkar lengan 44 cm, lebar lengan 30 cm, atau yang disebut lengan lubang lengan. Nah setelah itu kita masuk untuk rumus lengan panjang untuk rumus lengan panjang nah di disini A ke B panjang lengan itu 54 cm A ke B itu panjang lengannya ini 54 cm nah ini kan untuk rumus ukuran yang pendek nah kalau untuk rumus yang panjang itu dia di disini eh, panjang lengannya itu 54 cm nah a ke b itu 54 cm, a ke b 54 cm, kasih titik b ini titik b, dan ini titik a. Setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini. Nah, setelah itu, a ke d panjang lengan atas 15 cm. Nah, a ke d, a ke d itu panjang lengannya. 15 cm. Nah, di sini itu A ke D itu 15. Hmm. 15 ya. Ini titik D. Nah, kalau kalian uh, bertanya 15-in dari mana? Ini memang rumusnya ya. Untuk e, panjang lengan atas ataupun untuk rumus lengan panjang, jadi dia sedikit berbeda dengan rumus lengan pendek, tetapi ada nyangkut yang di sini. Nah, setelah itu, a ke i, a ke i, panjang lengan siku panjang lengan siku uh, 27 cm nah, A ke I untuk uh, A ke I untuk rumus lengan panjang A ke I, panjang lengan siku itu 27 cm nah, A ke I 27 cm tak ukur A ke I nah, 27 ya 27 cm dikasih titik, Bahwa ini titik I Nah, setelah itu, AC, A ke C, lingkar lengan, dibagi dua dikurang 3 cm, itu dapatnya 19. A ke C, A ke C, itu 19. Nah, 19 dikasih titik, bawah ini titik C. kalian garis secara putus-putus dengan menggunakan apa garis ini nah, garis secara putus-putus setelah itu, kita lanjut C ke E lingkar lengan dibagi 4 C ke E lingkar lengan nah, e, lingkar lengannya kan 44 tuh 44 nah, ini lingkar lengannya 44 dibagi dengan C ke E kan e berarti 44 dibagi 4 itu hasilnya 11 C ke E 11 ya C ke E nah 11 kasih titik kalian eee uh, garisnya secara putus-putus dari C ke E dengan menggunakan penggaris ini garis nah, setelah itu kita lanjut A, E lingkar lengan dibagi tiga A ke E tadi A ke E nah, kita li kita ukur ini kalian garis uh, yang titik E ini, kalian garis bujur nah, kalian garis bujur dulu Nah, setelah itu baru kalian bagi 3. Kita ukur dulu A ke E. Nah, itu 19. E, 19 dibagi 3. Kita lihat di sini. Dapat hasilnya itu 6, lebih ya. 6, lebih. Nah, Nah, 6, lebih sedikit, 6,3 kok nggak salah. 6, lebih sedikit. Kita lebih sedikitkan. Nah. Ini lebih sedikitkan dan sisanya itu dapat 6. Nah. Setelah itu kasih titik, kasih titik tadi, setelah kalian kasih titik, kita lanjut. Nah, kalian kalian hubungkan tadi dari titik A ke titik e itu kalian garis menggunakan kepegar sini kalian garis dari titik A ke titik O. E. nah dari titik yang tadi itu kalian garis lagi secara putus-putus secara putus-putus secara putus-putus setelah itu dari titik sini ke depannya itu 2 cm 2 cm dengan menggunakan penggaris skala ini 2 cm naik titik. Nah, setelah itu baru kalian bisa hubungkan. Nah, dari titik A kalian ke titik ini hubungkan setelah itu dari titik ini ke titik ini dihubungkan. Nah, setelah sudah dihubungkan setelah dihubungkan. Nah, ini dari titik ini ke sini langsung. Kayak melengkung gitu, ha. Gitu ya. Nah, ataupun di sini kalian turunkan itu 0,5 Nah, kalian turunkan tadi 0, ,5. sikit aja tuh. tuh di sini. 0,5 nah kesi titik hubungkan titiknya baru ke titik E. Nah setelah itu kalian garis lagi biar lebih rapi dihubungkan, dihubungkan, dihubungkan. Nah kita lanjut. Udah dari titik A ke titik E, kita lanjut D ke G. Lebar lengan atas dibagi dua. Nah D ke D ke G itu lebar lengan atas nih yang tadi lebar lengan atas itu 36 36 dibagi 2 itu dapat berapa Nah, di sini D ke G dapatnya 18 Nah, ini kasih titik B ini titik G. Kita lanjut I ke J I ke J lebar lengan siku dibagi dua. Nah kita lihat sini. Lebar lengan siku itu 32. 32 dibagi dua hasilnya berapa? I ke J kita lihat. I ke J. Nah ini dia. itu hasilnya 16 i ke j. nah bawa kasih titik, wah ini titik j, ini titik i. nah setelah itu i ke j, b b ke f lebar lengan bawah dibagi dua, b ke f. nah lebar lengan bawah kita lihat lebar lengan bawah itu 26 cm. nah berarti 26 cm dibagi dua itu dapat berapa? Kita lihat B ke F. Dapatnya 13. Kasih titik, bawah ini titik F. Nah, kalian garis menggunakan penggaris ini. Nah, kalian hubungkan dari titik B ke F garis-garis. Nah, setelah itu, ini tadi yang titik E ke titik G itu dihubungkan dengan menggunakan penggaris ini. Nah, kalian hubungkan titik I ke titik, titik E ke titik G, titik G ke titik J. Kalian hubungkan dari titik J ke titik F, nah kalian hubungkan dengan menggunakan penggaris ini. Setelah itu kita lanjut A ke C sama dengan B ke B1. Nah berarti A ke C sama dengan B ke B1, nah tadi kan A ke C ini 19, nih. Yang tadi itu A ke C ini. 19 berarti kan dia sama A ke C B sama dengan B ke B1 berarti dia juga 19 B ke B1 itu 19 kita ukur lagi dengan pengaris ini nah 19 kasih titik setelah itu udah B ke B1 kalian garis dengan menggunakan penggaris ini ini digaris nah dari titik E ke titik B1 ini ini jangan lupa dikasih titik buat titik B1 garisnya secara putus-putus setelah sudah digaris kita lanjut F ke B1 sama dengan 6 cm F ke B1 sama dengan 6 cm kalau kalian Uh, mengukurnya ini betul pasti dia 6 cm kita lihat nah 6 kan 6 cm nah berarti sudah betul dalam ukurnya nah sudah jadi untuk pola lengan panjang dan pola lengan pendek nah, ini pola lengan pendek ini pola lengan panjangnya